Maka itu adalah jerman dari syaitan, bunuhlah. Semua hitam ya, nggak ada sedikit pun bulu warna lainnya. Itu sebuah hadis sahih riwayat riwayatnya muslim. Contoh, kalau jengking boleh dibunuh, hewan-hewan yang berbahaya, yang mengganggu manusia, masuk dalamnya adalah nyamuk ya, semut di sini kalau sampai mengganggu manusia ya, yang mengganggu saja. Tapi kalau tidak mengganggu nggak boleh, kalau tidak mengganggu nggak boleh.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 makhluk Allah yang lain ini tidak dibolehkan jadi di sini dipilah ya kalau yang mengganggu anda silahkan itu kan itu masih boleh bahkan ya sapi yang mengamuk kemudian ditembak atau ini karena berbahaya bagi orang itu tidak ada masalah karena berbahaya bagi manusia kalau enggak maka enggak boleh kalau masalah orang memelihara hewan ini ada bab lagi sendiri Abu Hurairah memelihara kucing memelihara kucing dan itu Nabi SAW tidak larang